Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to the channel. I hope you're having yourself a wonderful day. Today we're going to be reacting to the creation of the circuit for uh, GP. This video was uh, suggested by ADP. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. For those of you who are new and who happen to come across this channel and this video for the first time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 Indonesia siap menyambut event internasional di bidang olahraga bergensi yakni olahraga MotoGP yang sirkuitnya berlokasi di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. It's a big area, Teman olahraga balap MotoGP mendapat kabar baik baru saja datang dari halaman resmi MotoGP bahwa Indonesia masuk daftar pembelian tiket event untuk 2021 setelah Thailand. Lihat air, lihat laut itu. Ini artinya gelaran MotoGP Indonesia tinggal selangkah lagi bisa kita saksikan di Indonesia. MotoGP Indonesia yang sejatinya bakal dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Khusus KEK Mandalika, Lombok Nusa Tenggara Barat, memang memberikan euforia tersendiri bagi penggemar MotoGP. And, uh, it look like Tidak a lot hanya of bagi masyarakat done. Indonesia, tetapi juga bagi penggemar MotoGP di seluruh dunia. <laughs> MotoGP Indonesia pun direncanakan masuk pada musim putaran kedua pada bulan Oktober 2021, yang tanggalnya menggantikan posisi MotoGP Thailand 2019 yang berlangsung di sirkuit Guriram, yakni pada tanggal 6 Oktober. Jadi, jika dilihat dari skema tersebut, kita harus menyiapkan kocek kurang lebih 1 juta rupiah untuk menikmati tiga hari penyelenggaraan MotoGP ini. Sebagai catatan, harga tiket termurah ini belum merupakan tiket kursi di tribun MotoGP. Nama Grand Prix Mandalika pun sudah masuk dalam buku peraturan tersebut. Di sini dicantumkan bahwa ada kemungkinan dilakukan pengetesan awal musim atau free session selama tiga hari di sirkuit Mandalika jika eventnya sudah dikonfirmasikan hadir untuk kalender 2021 ini. Trensi Motorsport Internasional atau FIM pot memasukkan sirkuit Mandalika di dalam daftar. Nice area, in the far. ini belum mengumumkan secara final. the middle is the only flat area that they had for the track. Secara umum, sirkuit Mandalika akan menjadi trek balap dengan panjang 4,3 km dan memiliki 17 tikungan yang bakal dilakoni oleh para pembalap sekiranya 24-27 putaran you can see slowly to see the menyebut sirkuit Mandalika memiliki keunikan tersendiri pertama sirkuit ini dibangun di lokasi yang cukup memanjakan mata lalu yang kedua sirkuit ini berada di negara yang penduduknya merupakan penggemar terbesar ajang MotoGP. bahkan ia menyebut sirkuit Mandalika adalah sirkuit balap MotoGP paling indah di dunia oh. Sport bahkan memperpanjang kontrak untuk GP Indonesia pada April 2020 yang lalu menjadi 10 tahun penyelenggaraan. Setelah sebelumnya hanya mendapatkan kontrak 5 tahun yang terhitung mulai tahun 2021. Pendek kata, gelaran balap untuk GP Indonesia bakal bisa kita saksikan hingga tahun 2030. Wow. Soal perpanjangan penyelenggaraan ini dikatakan tidak lepas dari posisi Mandalika sebagai salah satu area wisata dengan potensial yang tinggi di Indonesia. Bahkan dalam sebuah pernyataan, pembalap Valentino Rossi menyebut bahwa sirkuit Mandalika cukup ideal untuk dijadikan tempat pamungkas gelaran balap MotoGP saban tahunnya. I don't think it's going to they're going to keep it there I think they're going to um, make it smooth by the ground right pave that's the word that I was looking for they're going to pave the ground. Selain MotoGP, ada balap lain seperti Superbike, World Championship atau WSBK dan Formula juga direncanakan bakal digelar di sirkuit Mandalika sekitar 2026 nanti. Oh, such beautiful view. Sirkuit Mandalika pun diklaim mampu menampung hingga 150.000 penonton. Jumlah ini belum termasuk penyediaan area camping ground yang mampu menampung hingga 1.000 pelancong. Untuk mewujudkan penyelenggaraan olahraga balap ini, Indonesia sebagai pengembang bakal mengebut pembangunan sirkuit Mandalika agar berjalan sesuai jadwal dan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Setidaknya ada beberapa tahapan yang terus dilakukan agar regulasinya sesuai dan standar FIM dan Dorna Sport. Pengerjaan track utama atau main track berupa penggalian kedalaman 1 meter untuk pondasi sepanjang 4,31 km Kemudian pembuatan service road di kanan dan di kiri track Lalu pengerasan agregat tanah yang berlapis agar tanah tidak mudah amblas atau bergelombang Lalu pengerjaan drenase di kiri dan di kanan trek Pengaspalan dengan beberapa tahapan yaitu secara teknis aspal yang harus dibangun adalah aspal utama atau aspal base Lalu aspal bahu atau aspal grinder Lalu aspal subtraktor atau aspal wiring dan aspal tanggul, yaitu aspal dome, pengerjaan detail surface road, kemudian untuk kemudahan akses ke zona sirkuit juga. Lalu pengerjaan area run-off yang memiliki area gravel dan rumput di setiap tikungan, serta pengerjaan tanal atau terowongan, dan pelapisan aspal di, di semua area sirkuit. disebut secara periodik pembangunan sirkuit Mandalika juga akan ditinjau langsung oleh pihak FIM dan Dorna Sport guna memastikan kesiapannya. MDPA juga berkolaborasi dengan Ikatan Motor Indonesia atau IMI guna mempersiapkan pelatihan marshal tim khusus serta arena balap untuk membantu para pembalap yang terkena insiden dan memantau kondisi trek. Interesting guys, so that's the track for MotoGP 2021. Which is going to be in Lombok, Indonesia. So it's not uh, fully done yet. I think they're still working on it. I like how they showed an aerial view so you can see the surrounding area and how beautiful it is, Mosula what i would have uh, liked to see is a little bit more close-up shots as well as what other developments are taking place in the surrounding area. so for example stores hotels because they're going to be tons like hundreds and millions of people probably going to come to watch uh, the show so what is the city doing or the country are they building uh, transportation or are they building hotels and and whatnot to basically support Uh, the amount of foreigners or uh, tourists that are going to come and watch the show so uh, maybe there might be another video if you guys uh, are aware of it please um, let me know and put in the comment uh, section but this was still uh, pretty uh, interesting so can't wait inshallah for the track to be done and uh, the moto GP to start so we can react to those uh, videos uh, too if you guys like this video please don't forget to like comment share uh, and subscribe and if, you like, and if you like me to react to any other video please also include it in the comment section as always thank you very much guys for all you